Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali di channel Alan Askolani. Hari ini kita akan berbagi informasi penting tentang penyaluran BLT Dana Desa tahun 2022. Nah, sebelum kita lanjut, bagi sobat desa yang baru saja bergabung di channel ini, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini kepada sobat desa yang lain. Melalui sosial media kalian Oke Sobat Desa Alhamdulillah BLT Dana Desa Tahun 2022 Telah cair Salah satunya Di Desa Matirebulu Kecamatan Tiwu Kabupaten Koloka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nah penyaluran BLT Dana Desa Di Desa ini Telah disalurkan untuk bulan Januari Februari dan Maret tahun 2022 kepada keluarga penerima manfaat. nah ini desanya mantap telah cair sekaligus 3 bulan nah untuk informasi sobat desa BLT dana desa itu minimal dianggarkan dan dilaksanakan 40% minimal 40% dari anggaran dana desa semoga sobat-sobat yang belum pernah menerima bantuan tahun sebelumnya tapi bisa menerima bantuan melalui BLT Dana Desa. Nah, untuk informasi untuk sobat desa semuanya, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 190 bahwasanya persyaratan BLT Dana Desa tahun 2022 itu ada enam. Yang pertama, keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Yang kedua, kehilangan mata pencarian. Yang ketiga, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Yang keempat, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN. Nah, jika ada penerima bantuan sebelumnya tapi terhenti, tidak dapat bantuan itu lagi di tahun 2022 ini, nah bisa masuk BLT Dana Desa 2022. Nah, kemudian yang kelima, keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan. Nah, kemudian rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia sendiri kemudian lanjut usia Terima kasih sobat Desa semoga cairnya cepat dan cepat pula penerimanya menerima manfaat dari bantuan ini Bagi sahabat desa yang belum subscribe jika video ini bermanfaat, jika video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk subscribe, kemudian mainkan jempolnya, share kepada sobat desa yang lain melalui sosial media kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.